Oke guys, sekian pernama menunggu akhirnya film horor terbaik Indonesia, Pengabdi Setan, kembali lagi dengan kelanjutan cerita serunya. Kabar mengenai perilisan film Pengabdi Setan 2 telah resmi diumumkan oleh sang sutradara Joko Anwar, yaitu pada 4 Agustus 2022 mendatang. Cuma -cuma aja kamu. Banyak yang penasaran dan bertanya-tanya mengenai kepergian bapak setelah ibu meninggal Trailer pengabdian setan 2 dibuka dengan cuplikan video singkat film pengabdi setan pertama di tahun 2017 di mana Rini yang diperankan oleh Tara Basro dan adik-adiknya sedang berdiskusi dengan bapak setelah meninggalnya ibu yang baru satu hari Oke, kematian ibu yang diperankan oleh Ayu Laksmi ini masih meninggalkan misteri dan teror demi teror makhluk halus bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, di sekuel kedua ini hubungan tentang ibu akan diperdalam guys. Pasana kemudian menjadi menegangkan saat bapak meminta maaf pada ibu. Pada teaser sebelumnya, Joko Anwar juga membagikan video berisi seorang anak perempuan yang ketakutan saat mendengar suara ibu memanggil namanya dalam keadaan gelap Ibu. Nah, Di sini ada kemunculan pemain baru, yaitu Wina dan lokasinya ada di tempat di mana Rini dan keluarganya tinggal, yaitu rumah Susun Taurusun Kemudian disusul dengan scene penampakan beberapa pocong sedang bersujud yang menambah suasana itu semakin berdebar. Hmm, artinya di rumah susun itu bakal ada yang menjadi pengikut pengabdi setan guys. Sepertinya tidak hanya sosok ibu yang akan muncul di film ini. Seperti bapak, Rini, dan adiknya. Tetapi dalam film Pengabdi Setan 2, Komunian juga dihadirkan sosok Pak Budiman darwinah, serta barata siapa lu? di dalam cerita tidak hanya satu atau dua orang saja terlihat beberapa orang yang tertangkap kamera yang juga masuk ke pengabdi setan jika ditelusuri dari penamaan film pengabdi setan ini dengan communion yang artinya perkumpulan dan itu artinya guys, cerita ini akan berfokus pada orang-orang yang terlibat dalam perkumpulan pengabdi setan Oke, siapa sosok Darwinah yang muncul di film original tahun 1982, seorang antagonis utama. Darwinah ini memiliki sejarah yang bersinggungan dengan keluarga Rini, yang kemungkinan merupakan sosok yang mengajak Ibu untuk masuk ke perkumpulan pengabdi setan. Darwinah kini juga berada di rumah susun dan menjadi tetangga Rini. Yang jelas, Joko Anwar pastinya akan memberikan ketegangan yang lebih menyeramkan ketimbang film Pengabdi Setan 2017 dengan komunian ini. Ada adegan yang bocor ketika sekumpulan pocong terlihat sedang sujud pada seseorang yang diduga adalah Barata. Dan Faktanya guys, demi mendukung suasana horor dalam film Pengabdi Setan 2 ini, sutradara Joko Anwar tidak sembarangan dalam memilih lokasi syuting. Rusun yang dijadikan latar tempat ini bahkan kabarnya sudah tidak berpenghuni selama 15 tahun dan di sana juga ada satu kamar yang dilarang. Dan ternyata waktu mencari tempat ini selama 4 bulan, guys. Pengabdi Setan 2 Komunian ini masih dibintangi Tara Basro, R.D. Erfian, dan Brown Valary. Film horor dari Raffi Film tersebut menampilkan setting waktu di tahun 1985, yaitu 4 tahun setelah peristiwa dari film pertama. Jadi di trailer pengabdi setan 2 Komunian, keluarga Rini ini pindah ke sebuah rumah rusun. Hati -hati aja kamu. Ya Mereka berharap dengan tinggal di rumah rusun atau rusun ini, maka tidak akan merasa sendirian jika nanti terjadi sesuatu yang mengerikan. Terus trailer kemudian memperlihatkan jenazah yang akan ditutupi kain kafan. Rini kini sudah bisa bernafas lega setelah pindah ke rumah rusun tersebut Hingga mereka mulai merasakan lagi keanehan dari bangunan tersebut guys ini Kematian seorang penghuni rusun memulai teror menyeramkan yang dirasakan oleh Rini, Tony, dan Bondi Saat Rini, Tony, dan Bondi mengusulkan untuk pindah rumah Ternyata bapak menolak dengan tegas. Tiga bersaudara tersebut pun mulai mencurigai jika bapak yang tidak pernah terbuka soal pekerjaannya. Kita akan kemana-mana. Rini pun hendak menyelidiki isi tas yang bapak selalu bawa ke tempat kerja dan kemudian disimpan di laci yang dikunci. Bondi yang bertemu dengan dua teman baru di rumah rusun ikut menyelidiki misteri tempat tinggal mereka. Di sisi lain, Tony mulai mendapat teror dan penampakan makhluk halus di rumahnya sendiri seperti dua pocong yang terbaring di ruang tamunya. Ketiga bersaudara tersebut bersama dengan penghuni rumah susun lainnya mulai mendapatkan ancaman yang berbahaya dari makhluk halus. Terakhir, terlihat sosok misterius bergaun putih mirip dengan arwah ibu yang kembali datang dan menghantui anak-anaknya. Gimana, guys? Seru nggak?